Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola sejuta umat guys Kali ini saya ingin mengkritisi Atau memprotes sutradaranya Yang bikin film KKN Desa Penari guys Loh kok bisa? Kok siapa sih Ratu Bidadari kok Sampai mau protes Kepada Sutradara atau pembuat film KKN Desa Penari Nah permasalahannya di sini eh, memang ada sesuatu yang saya sebagai netizen ya, ya Maksudnya saya sebagai netizen, saya sebagai penonton Wajar-wajar dong saya protes, wajar-wajar dong saya mengkritisi Memang tidak boleh, mengkritisi memang tidak boleh gitu Kan hak asasi manusia, hak asasi saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, memperbolehkan, mengkritisi, memperbolehkan, mengkritik, atau protes selama dalam kategori standarisasi NSNI. <laughs> Oke okay guys, jadi gini, uh, dalam film KKN. Di desa penari itu mungkin banyak yang viral, tuh. Bahkan banyak teman-teman uh, kita yang nonton langsung ke bioskop, habis nonton terus gini-gini, guys. ya kan? <laughs> habis nonton terus gini-gini. lah -gini. ini lu faktor apa, gitu loh. Habis nonton di bioskop, terus bikin story, di WhatsApp, di TikTok, di Instagram di YouTube, Facebook habis nonton film KKN Desa Penari terus gini-gini. Maksudnya itu apa? Maksudnya apa? Aduh. Oke, okay, guys. Jadi yang mau saya kritisi di sini itu faktor penarinya ya. Itu siapa itu yang pemeran utamanya itu Gandrawati, apa Gandrawani atau Gandrawati? Gandrawani ya. Itu ya. Jadi E, penarinya e, kok gak sama dengan apa yang saya terawang? Kok tidak sama dengan apa yang saya lihat e, di Gendrawani atau di penari yang ada di film tersebut? Kan menggunakan busana e, penari, khas ciri khasnya penari yang seperti itu yang kamu lihat. Cuman yang tak lihat di sini berbeda, jadi tasnya ciri khasnya. Bentuk-bentuknya, warna-warnanya itu berbeda Apa yang saya sketsa, apa yang saya lukis, apa yang saya gambar Nah ini membuat uh, saya protes, membuat saya uh, memberikan kritisi Kenapa sih kok nggak di originalkan kenapa kok nggak diaslikan sesuai uh, fakta gitu loh. Jadi gini, mungkin saya sepil ya udah lah ini guys ini yang saya saya kemarin melakukan raga sukma atau melakukan semacam melepas sukma saya untuk ke bermain-main ke desa penari ya di konten YouTube saya kemarin itu kan saya udah bikin konten dan kontennya kan tentang raga sukma saya masuk ke portal-portal gaib ke gerbang gaib yang ada di lokasi desa penari dan di sini kan yang saya gambar itu seperti ini maksudnya sosok-sosok gaib atau penunggu gaib di wilayah desa penari yang terkenal KKN itu yang saya lihat itu seperti ini ya ini terus ada lincing-lincingnya pakaiannya seperti ini gitu loh Nah, sedangkan e, ketika saya nonton film KKN Desa Penari kok nggak sama gitu loh. Apakah ter, di sini terawangan saya yang jelewar ataukah mata batin saya, indra keenam saya yang agak e, agak halu atau gimana gitu loh. Sedangkan yang saya lihat seperti ini dan sosok makhluk gaib atau sosok roh yang mendatangi saya seperti ini gitu. Loh. Tapi di film kok tidak seperti ini. Ini menyebabkan saya protes, teman-teman. Kan wajar-wajar saja, kan? Saya sebagai seorang penonton, sebagai seorang netizen, mengkritisi kan wajar-wajar saja. Gitu loh, kita harus menciptakan film yang real, film yang original, sesuai fakta di lapangan. Gitu loh, biar menciptakan. Uh, apa ya Imet Menciptakan Keorizinalan dan keaslian Kalau gitu ya, di agama Islam ini Bid'ah Setiap bid'ah itu sesat Dan setiap kesesatan itu Mengantarkan engkau ke dalam neraka jahanam Ini kalau urusan agama Jadi sesungguhnya perkara yang diadakan Adalah bid'ah Dan setiap bid'ah adalah sesat Dan setiap kesesatan Mengantarkan engkau ke dalam neraka jahanam Nah, dalam film, dalam produksi film atau pembuatan film memang tidak harus real Ya mungkin memang uh, ada sesuatu yang dikurangi Terus ada sesuatu yang ditambahi Atau dilebih-lebihan Pasti untuk menarik uh, daya penonton sih Untuk menarik daya pikat bagi penonton sih Cuman yang saya kritisi cuman ini saja saya agak mengkritisi yang lain. Nanya saja, kok berbeda gitu loh. Maksudnya, berbedanya itu, apakah penerawangan saya ini yang meleset atau ngelewat, ataukah interagak keenam saya ini yang halu atau gimana? Karena yang mendatangi saya, sosoknya seperti ini, teman-teman. Tuh, mungkin bisa saya sepil. Jadi di sini kayak semacam apa ya mahkota ya, mahkota, mahkota penari. Terus di sini saya melihat ada apa ini ya anting, anting atau apa ya ini. Dan di sini selendang, ini selendang, dan ini kipas. Dan ini ada semacam penutup, cumanin dada. Terus ini kain jari atau kain sewek teman-teman. Seperti ini saya sepil, Keren gak Ini saya gambar ini mungkin kurang lebihnya Satu jam Jadi saya melesaikan sketsa ini Itu kurang lebih Satu jam Dan saya nyeketsa ini Menggambar ini Gak asal-asalan gambar Jadi saya melakukan ritual dulu Melakukan perizinan dulu Maksudnya izinnya bukan kepada manusia ya Tapi izin secara goib Teman-teman jadi saya ada ritual kegaiban juga. Jadi ritual sakral dulu sebelum saya menggambar jadi seperti ini. Karena saya harus menghadirkan sosok-sosok gaib yang saya khususkan. Tuh. Mungkin saya sebil biar kalian e, paham. Ini saya tulis Desa Penari KKN. Dan di sini adalah tanda tangan saya. Ratu Bidadari. Saya lukis Minggu 15 Mei 2022. Jadi hari ini jadi pada hari ini Minggu 15 Mei 2022 dan ini adalah tanda tangan saya original ya. Bukan settingan loh ya ini. Ini tanda tangan saya sendiri. Ratu Bidadari, teman-teman. Mungkin gitu saja buat teman-teman eh -teman. uh, tetap ikutin update terbaru channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like, comment dan share. Ya, salam dari saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Nah,